Kena ini yang menurut kami sangat rawan dari aspek pemurtadannya. Ada program-program pemurtadan yang kemudian, maaf kelihatan, kalau orang kelihatan bisa di sini. Di Jawa Barat, di Jawa Barat dari, dari data dua tahun, eh dua series tahun 2010 2014 didapatkan jumlah pemeluk Islamnya menurun menurun bahkan dari 41,76 3 juta menjadi 40,907 juta Kristen turun juga 779,272 menjadi 478,207 tetapi Katolik meningkat dari 25875 menjadi 2,178 juta ini Katolik di Jawa Barat sangat cepat meningkat ini bukan data lama data baru data selama 2010 dan 2014. Nah kita memenaksir berapa orang yang di Jawa Barat. Kita lakukan dua pendekatan. Pertama, asumsinya Jawa Barat meningkat populasi per tahun 1,56 Maka tahun 2014 kalau dengan 2010 naik 1,56 persen harusnya 2014 diperkirakan mencapai 44,43 juta. Faktanya di Jawa Barat yang muslim hanya 40,907 juta. Artinya terjadi pemurtatan sebanyak 3,523 juta selama 4 tahun. Atau per tahun sekitar 891 ribu orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa. 0,9 juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi ini tas yang pertama. Tas yang kedua, menggunakan pendekatan. Muslim menurun sebanyak 886 orang ribu Kristen menurun sebanyak 300 ribu orang Katolik naik 1,9 juta orang Maka diperkirakan yang murtad 856.000 orang selama 4 tahun jadi dibagi 4 sama dengan 114 orang Jadi kita ambil angka dua angka Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881 ribu orang murtad Angka rendahnya 115 orang jadi, kita nggak bisa ngasih angka yang tepat berapa. Tapi, nah kalau kita ambil dua angka yang kita rata ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat, mulai pemurtadan setengah juta, setengah juta orang tiap tahun, selama 2015, tahun 2015, itu murtad eh, di Jawa Barat. Nah ini luar biasa, saya harusnya sambil bergetar, luar biasa angka ini, besar sekali, dan itu jadi eh, wilayah yang sangat potensial, dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Sumatera Barat Sumatera Barat Terjadi perubahan Jumlah pemula Islam yang meningkat Tetapi yang agama lain juga meningkat Nah makanya Perakhiran pertama Diperkirakan di Sumatera Barat Terjadi 14.000 Orang murtad Dalam empat tahun Atau setiap tahun Hampir 4.000 orang 4.000 orang di Sumatera Barat uh, Berpindah agama Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. 546.000 orang selama 4 tahun. Kabupaten Bogor yang kita mesti perhatikan Kabupaten Bogor. Ini wilayah-wilayah yang sangat subur diantaranya adalah Puncak dan ya kedua, kedua eh, Kota Bandung. Kota Bandung. 533,9000 orang murtad selama empat tahun. Nah, berikutnya nomor tiganya terjadi di kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, maaf, Kabupaten Bekasi 491 ribu Kabupaten Bekasi Nah berikutnya Kabupaten Bandung 352 ribu Dan berikutnya lagi terjadi Di kota Bekasi 373 ribu orang Dan selanjutnya adalah Kota Depok Jadi setidaknya ada enam kota yang diwaspada di Jawa Barat Pertama Kabupaten Bogor Kedua Kabupaten Bandung Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Ini yang e, menunjukkan selama empat tahun ini terjadi banyak pemurta dan memang faktanya, ya, bisa kita lihat, mereka sangat agresif. Masuk dalam tahun 2010, mereka mengadakan kegiatan mahanain di Bekasi yang kemudian dibuktikan oleh City Jones bahwa ini karena aktivitasnya Kristen di Kota Bekasi.